Oke okay, kita akan unboxing senar gitar Anderson ini ada ukurannya 0,11 dan yang lebih besar 0,52 kita lihat si dalamnya ini bentuk gambaran senar satunya bisa di-zoom dan ini senar 2 3 4 5 dan inilah ketebalan senar 6nya oke kita langsung aja buka senar pertama ini ada logo guntingnya bisa digunting atau dingin aja juga bisa nah sekarang kita langsung aja pasangkan senarnya ke gitar kita buka dulu semuanya satu ini senar berapa tadi apa 4 5 nantilah ini gitarnya dan gitar yang saya gunakan sekarang ini adalah gitar seri kapok dan model nomornya FG010 standar untuk akustikan ini sudah bagus dan suaranya ngebas jernih dan cocoklah buat kalian yang pemula yang mau belajar Gitar ini sangat direkomendasikan dan ini ada nat bawahnya yang bisa kalian pilih ini untuk akustik ini sama juga tapi ini kreasi saya sendiri saya lebih senang okay, ini Jadi saya pasang dan kita uh, teman kita akan langsung dengarkan suara dari sinar gitar yang barusan kita pasang satu